Dolar Australia (USD) bullish, waspadai aksi penetrasi. Harga dolar Australia (USD) kembali melakukan fase rebound, dan bias harian pergerakan dolar Australia (USD) terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.72097 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71601. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212